Manchester City berhasil lolos ke semifinal Liga Champions setelah berhasil menahan imbang Atletico Madrid dengan skor kacamata 0-0. City menang agregat 1-0 setelah gol dari De Bruyne di pertemuan pertama. Pertandingan tersebut berjalan sangat panas, khususnya di menit-menit akhir ketika mantan pemain City, Stefan Savic memicu keributan dengan kaos Speil Foden. Safi juga terlihat menjambak rambut Jack Grealish. Setelah itu juga, Felipe diusir dari lapangan akibat pelanggarannya terhadap Foden. Sisa pertandingan pun berjalan lebih panas, sehingga banyak punggawa dari kedua tim yang terkena kartu kuning, termasuk pelatih Atletico, Diego Simeone. Keributan pun berlanjut setelah pertandingan usai. Jack Grealish terlihat berargumen dengan Savic ketika mereka berjalan keluar stadion. Scott Carson dan Kyle Walker juga terlihat mendorong Simo Versalico dan salah satu staf Atletico. Adu Jotos terus dilakukan hingga mereka masuk ke lorong lapangan. Terlihat Grilis dan Savic terus mengamuk, begitu pun dengan Walker, Carson, dan Versalico. Carson bahkan menantang Versalico untuk berkelahi di luar stadion. Polisi sampai turun tangan untuk memisahkan mereka. UEFA akan melakukan investigasi di pertandingan ini dan kemungkinan akan memberikan sanksi kepada Stefan Savic. Terlepas dari keributan, City tampil tidak seperti biasanya. Mereka kesulitan untuk keluar dari pressing Atletico sehingga terpaksa bermain bertahan. Untungnya, pertahanan City cukup bagus. John Stones, Aymeric Laport, dan Ederson bermain sangat gemilang untuk menahan Atletico. Namun kemenangan ini harus dibayar mahal, dikarenakan Kevin De Bruyne dan Kyle Walker mengalami cedera, dan akan absen untuk sementara waktu. Di babak semifinal Liga Champions, City akan bertemu tetangga Atletico, yaitu Real Madrid.